Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Muhammad Ekmal, Apa hukum suami Belum mampu memenuhi Hak asasi Istri Contohnya tempat tinggal Su Suami Suami Istri. Ada hak Ada kewajiban Apa kewajiban suami? Makan Ngasih makan maksudnya Dua Pakaian Banyak sekarang perempuan gak punya pakaian Tiga Tempat tinggal Empat Pendidikan Aslinya suami itu yang didik baca Quran Salat Lima Perhatian Pujian Support Satu Dua Tiga Empat Lima Lalu kemudian si perempuan ini Anak semata wayang PNS Mewari, per, mewarisi perusahaan bapaknya rukonya pula 100 pintu gelang emasnya macam rantai sepeda motor jadi waktu ta'aruf itulah gunanya ta'aruf kenalan adinda ada yang mau abang sampaikan apa bang aku nggak bisa ngasih kau makan bang itu rumah makan yang di pojok itu punya aku <tik> Abang nggak bisa membelikan kau baju hari raya. Abang tahu toko baju yang ada gitu? Punya aku juga. Jangankan pakaian aku, baju abang kubelikan belikan. Tiga lemari itu abang. Abang nggak bisa ngasih kau tempat tinggal. Abang tahu perumahan yang mahal itu? Perumahan yang ada gambar patung-patung gajah di depan itu? Satu M itu bang, yang bagian depan, yang belakang, itu semuanya punya aku. Abang Jo nggak bisa ngasih pendidikan, nggak bisa menceramahi kau, nggak bisa mendidik, nggak apa-apa. Banyak ceramah Ustaz Abdul Somad bisa kita tonton, kita tonton bersama. Aku cuma minta satu uang, ada dia. Abang perhatikan saja. Dah. Yeah. Yeah. Yeah. Maka si laki-laki ini mesti sadar diri, tahu diuntung. Sudahlah, tak punya satu, dua, tiga, empat, kau kalah di sini. Sudahlah, makan kau dikasihnya, pakaian kau disiapkannya, tempat tinggalmu pula numpang ke dia, pendidikan pula kau tak perlu mengajar dia karena kau pun jahil merokap juga. Memperhatikan pun tak mau. Jadi makanya dari awal tuh harus jelas MOU-nya, Memorandum of Understanding. Hmm. Jelas, Pak Muhammad Ikman mohon maaf Pak Ustadz, ada nggak perempuan model gini? aman ah, aku tahu ini kan misal ini kan misal misal itu maka laki-laki itu harus tahu dia oh, itu khawatir saya nanti tanya anda sama macam itu Pak Ustadz kok ada-udah aku kasih sama Tengku dedi Dua, Pak Hidayat Sregar Pak Hidayat Sregar Ustaz, kenapa kadang-kadang rasa bosan ini timbul dalam bekerja Terkadang bawaannya mau pulang saja Apalagi lebaran kemarin tidak pulang Apa yang harus saya lakukan agar semangat kerja kembali Kata Nabi Pak Hidayat, Pak Regar Unzur ila man huwa asfala mingka. Punzur, ila, manhua, asfala. Pak Regar mesti sering-sering melihat aspal. Apa maksudnya, Pak? Ustaz? Pak Regar mesti sering melihat ke bawah. Pak Regar udah kerja kan? Tengok orang yang di bawah, Pak Regar. Saya punya kawan, kerja di Jakarta. Karena tiket pesawat mahal, naik bis lah dia pulang. Naik lah pulang. ALS antar lintas Sumatera. Sampai mau masuk Labuhan Batu macet jalan. Dalam hatinya menggerutu. Parah kali lah nasib ini itu ini itu ini. Duduklah diadi, duduklah di warung cerita sama aku. Menggerutu. Orang kalau sambil menggerutu dalam hati biasanya keluar di mulut. Nasib saya ini sudahlah setahun nggak pulang. Pulang-pulang tiket pesawat mahal, saya jadi naik bis sampai di sini macet pula. Gimana nih mau sholat Idul Fitri besok? Ini kalau gini, tahu-tahu datanglah orang di sebelah dia. Apa bang? Kata orang di sebelah. Apa bang bilang tadi? Inilah saya setahun nggak pulang. Kata kawan di sebelah itu. Senyum. Aku udah 10 tahun nggak pulang, bang. terdiam, dia langsung. Astagfirullah. Aku baru setahun nggak pulang. Kawan nih, 10 tahun masih bisa senyum. Ini true story ini, bukan sinetron Kisah nyata Oleh sebab itu Pak Regar, mesti sering-sering kita ini bicara, ngomong Pergi jalan-jalan, tanya sama orang yang gak punya kerjaan Gimana sakitnya gak punya kerjaan Kadang kita ini manusia ini lupa Baru bekerja udah 6 bulan, ah, lupa Coba tanya orang, gimana tak punya pekerjaan, sulitnya Gimana orang tak punya pendapatan bulanan Gimana orang yang tak punya ada yang diharapkan disitulah baru datang syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau udah cerita itu bangkit. Saya nggak bisa kalau dengar cerita orang pak Ustadz, Kalau gitu datangi direkturmu bilang pak pecat aku agak setahun nih. Barulah terasa. Nah, Karena ada lagunya itu. Kalau sudah tiada baru terasa. Yeah. Nah, kalau sudah tak ada kerja itu tak ada gaji itu tak ada tunjangan itu. Kadang orang ini aku boring atau kerja ini. Masuk pagi pulang siang banyak betul. Coba kalau tak ada kerjaan. Oleh sebab itu, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Orang tidak akan sampai kepada ridho kalau tidak bersyukur. Orang tidak akan bersyukur kalau tidak mau melihat ke bawah. Selamanya, dunia ini. Dunia ini menghanyutkan. Dunia ini terus membuat kita akan hanyut. Jadi kalau supaya tidak hanyut, sering-sering berpegang ke tepian, tengok-tengok. Begitu Pak Hidayat Seregar. Pak Arman. Ustadz bagaimana cara hijrah yang baik Sedangkan lingkungan anak, istri, keluarga, tetangga tidak mendukung Bapak sudah hijrah Hijrah itu artinya Al-Muhajir orang yang hijrah Al-Muhajir orang yang hijrah adalah Man hal hallahu anhu Meninggalkan semua yang dilarang Allah Tapi karena Bapak Pak Arman nggak cerita secara detail, saya susah jawab. Saya, saya sendirilah buat contoh. Misalnya, Pak Arman mau hijrah menutup aurat. Nah, nutup aurat. Kemudian, anak Pak Arman ada anak gadis pakai rok pendek. Padahal, Pak Arman maunya anak-anak nutup aurat. Kalau nyampaikan langsung, nah, kau pakailah jilbab. Nah, ala apa. baru nonton streaming sekali, Abdul Somad udah jadi ceramah. Istri tak juga mendukung Keluarga juga tak mendukung Tetangga juga tak mendukung Maka jihad Pak Arman luar biasa Ada seorang lahir dari rahim ibunya istri Kiai Tinggalnya di pondok pesantren Jadi santri dari mulai TK, Sanawiyah, Aliyah Dikirim ke Mesir Sampai dokter pulang Biasa Tapi bagaimana dengan orang yang keluar dari rahim seorang perempuan yang tidak Islam Keluar dia ke dunia ini mencari Islam Setelah dia memilih Islam bersuhadat Diusir Tak dikasih warisan Perjuangan Maka al-jazah ala qadril amal Balasan sesuai dengan kadar amal Al-hijratu Al-amalu uh, Al-ibadatu fil haraji Orang yang tetap istiqomah beribadah pada saat banyak cobaan Ke hijratin ilayah Sama seperti orang yang berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak masuk akal pak Ustaz. hijrahnya kan tahun 2020 masa seperti hijrah dengan Nabi seperti hijrahnya sahabat Nabi dulu melawan jadi Pak Arman nih hijrahnya luar biasa anak nggak mendukung istri nggak mendukung keluarga enggak mendukung tetangga nggak mendukung Tak tinggal di manalah lah Pak Arman nih tapi insya Allah kalau bapak istiqomah jangan pernah berhenti pak sebagaimana Nabi saw tak pernah berhenti Sampai menjelang sakaratul maut, tetap dibisikkannya ke pamannya, "Itulah ilaha illallah." Yang bisa menguatkan Pak Arman hanyalah ibadah. Tetap paksakan pagi sholat duha, Pak Arman. Tetap paksakan malam sholat witir, tetap paksakan walaupun sebelum subuh sholat tahajud, tetap paksakan wajibkan zikir-zikir. Itu saja yang membuat kekuatan Pak Arman. Kekuatannya dari dalam. Kalau tidak nanti, Pak Arman lemah. Down, habis baterai lowbat baterainya ada pada ibadah jaga wudhu supaya ditolong oleh malaikat terakhir pak tasrim ustad apakah perbuatan bisa menyebabkan terbuka atau tertutupnya hidayah apakah ada peran dari takdir atau dari pilihan jalan yang kita ambil dengan terbuka atau tertutupnya hidayah Ada nggak efek perbuatan terhadap hidayah? Yudillu <bihi kasira> banyak yang disesatkan Allah. Wayahdi bhi <kasira> banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Yudillu sesat. Yahdi, hidayah. Banyak yang disesatkan Allah. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Lalu yang disesatkan Allah itu siapa? وَمَا يُغْضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا يُغْضِلُّ Yang disesatkan Allah itu siapa? Fasikin. Satu orang, fasik. Banyak, fasikin yang disesatkan Allah itu adalah orang-orang yang fasik pertanyaan Pak Tasrim terjawab, apakah perbuatan bisa menyebabkan terbuka dan tertutupnya hidayah? ya kenapa hidayah tertutup bagi dia? karena dia fasik, fasik itu apa Pak Ustaz? sudah tahu tapi nggak mau tahu sudah ada pengajian, streaming di mana-mana, Ustaz khutbah ceramah, buku, player sudah ada, tapi tidak mau tahu. Akhirnya ditutup Allah terus hatinya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mau tahu. Somom pekat. bokmon bisu, tuli, buta. Omion buta. Telinga tersumbat. Mata tertutup. Hati terkunci. Semua om layar bal pekak tuli bisu buta tak lagi bisa mereka kembali ke jalan kebenaran. Maka kalau mau tetap jaga hidayah jangan sampai fasik. Mudah-mudahan kita selamatkan dari fasik. Itulah jamaah sekalian. Jadi salah satu cara kita supaya jangan sampai fasik ya ini ngaji. habis ini kalaupun mau nonton tontonlah yang membawa kepada tuntunan. Sebelum tidur usahakan berwudu, salat witir, tiga rakaat Habis itu zikir Pegang tasbih itu, zikir Supaya pikiran tak kemana-mana Zikir, zikir, zikir, zikir, tertidur Subhanallah, subhanallah, subhanallah Sub Tidur Besok bangun Usahakan bangun Habis itu salat mandi bagus wudu, kemudian salat sholat uh, sunat wudhu sholat, uh, sholat hajat sholat tahajud setelah itu sholat subuh uh, tetap berzikir sampai terbit matahari ataupun kalau mau istirahat-istirahat nah ini semua adalah uh, cara kalau ada pergaulan di kantor bergaulan dengan kawan-kawan yang kira-kira mengingatkan kita pada Allah pergaulan itu amat sangat penting kalau di sekolah, rohis pengajian, kalau di kampus Ya, lembaga-lembaga dakwah di kampus, ikut. Di komplek perumahan, eh, berteman dengan kelompok yang ke masjid, ke surau mushalat. Jadi setiap setiap mata rantai itu jangan sampai ada yang bolong. Filosofinya adalah filosofi eh, sob sholat. Filosofi sob sholat kalau direnggang setan masuk, harus rapat. Pergaulan, betul-betul istiqamah. Demikianlah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan.